assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku kali ini saya dapat Hai uh, maaf ini anak saya yang paling ganteng bosku dapat servisan agak kesana ke sana dapat servisan uh, apa kipas angin merek kosmos ini kendalanya saya kurang tahu Uh, ke sana kak, uh, ke sana, kak. Kita coba dulu ya bosku ya. Ini uh, saya bikin kontennya tujuannya kita saling belajar dan berbagi ilmu bosku ya. Ini kipasnya yang akan saya perbaiki. Barusan tuh udah dilepasin semua sama orangnya. Kayaknya udah diperbaiki tapi dia tidak uh, bisa. Nah kali ini saya akan bikinkan kontennya supaya bisa bagaimana caranya memperbaiki ya, kipas ya, angin kosmos ya, uh, biar entahlah kakak ya, yes. jadi kelihatannya ya. dari motornya aja asnya sudah uh, ya, susah diputar ya. sebelum kita perbaiki yang lain ya, uh, sebelum kita cek-cek yang lain sambil, eh, sambil kita cek-cek yang lain kita ya, perbaiki dulu asnya supaya lancar ya agar tidak uh, seret atau macet kan jauh, ya usahakan asli kan uh, lancar Ketutu ya permen. sambil kita cek-cek oh, yang oh. lain uh, simak videonya cara memperbaikinya Oke okay? ayo guys. biarin deh biarin deh biarin deh de. de, de. jangan gitu guys biarin deh ini kapasitornya dilepas sama orangnya, Bosku. Ya, ini kapasitornya, Barangkali ada yang butuh datanya, teman-teman. Uh, 2 mikron, ya, 5 yeah, yes. Ukuran kapasitornya ya. Iya. Yeah. Ya, kita coba, kita. Eh, uh, kita anu. Oh, yeah. udah dilepas, Bosku. Ini ringnya nggak tahu di mana. Ya, kita cek aja lah. Dan ya, baik. ambil oli dulu. Ya, teman-teman bisa menggunakan uh, untuk melumasi motor kipas ini. Uh, ini sebenarnya masalahnya bukan masalah pelumas, sih. Ini masalahnya, uh, uh, apa namanya? Itu asnya sudah aus, ya jadi uh, menyebabkan debu mudah masuk akhirnya macet ya teman-teman bisa memakai oli singer atau baby oil atau oli bekas lah atau minyak jelantah ya tapi yang paling bagus itu sebenarnya oli, oli singer sama uh, baby oil agak lama pertanyaannya. ya tapi kita akan uh, biarin deh biarin deh maaf bosku ya ini anak saya agak uh, aktif nah, ambilin apa macun gombal gombal di luar celannya tadi yang nggak dipakai itu loh di pohon di pohon ya kita tetesin minyak dulu kita coba puter-puter uh, biar enggak ah kita putar-putar gini ya. Sampai lancar ya ya itu ini nah ketika as tarik sini ketika as sudah bisa ditarik seperti ini ada speleng sambil kita putar-putar ya lalu kita ketok-ketok pakai obeng ya Ya udah, udah bisa berputar dengan mudah. Ini yeah, yang masalah guys. ini bagian depan yeah, asnya. Yeah. Kalau kita ganti bearing, itu kelemahannya suaranya kasar, bosku. <coughs> ya. Coba kita gini aja lah. Dulu kita coba mesinnya. Oke okay apa tidaknya ya? Guys, ntar kita pasang Mas, dulu kapasitornya. Ayo, bos. Ambilin salah satu di tas, Dek. Di atas, depan. Iya. Oh, nggak ya. oh, usah nggak enggak perlu nggak perlu, wis. Ini ada eksperimen sebakare. Enggak ada. Hmm. Ya, guys. semoga lilitannya tidak putus atau terbakar ya bosku ya sorry bosku ini uh, ya coba kita sambung dulu kapasitornya ini kita cek dulu pakai akun ohm arahkan problem ke arah 20k atau auto. Tapi saya di sini 20k ya, autonya nggak ada soalnya. Pastikan ada nilainya. Ini ya. Ya. Cek kapasitornya. Oh, ada nilainya. Oke. Terbaca. Ya. Iya, Pastikan problem ini ada nilainya ya yes, punya yang kapasitor yes. ya Oke. Okay. kalau kurang paham ya bisa tinggalkan komentar atau tinggalkan kolom uh, komentar di bawah kolom yes. video tapi jangan lupa subscribe dan like video yes. kami. coba tunggu. bagaimana Adik, biarin, dek Jangan lupa ditutup ya untuk sambungannya karena ini 20 ya. ya takutnya nanti tersengat ya aliran listrik ya ini sambungan kapasitornya ya biar ini. Kita coba Nah udah nyala bosku Kita coba udah nyala ya. ya Ternyata ini masalahnya pada asnya saja yang tadi uh, seret ya ini sekarang kan lancar nih loh bisa berputar ya cuman masalah ini akan timbul lagi kalau kita tidak bersihkan bagian dalam nah. bagaimana caranya mengatasi uh, supaya tidak muncul lagi kan motor ini kan panas nih dinamanya nah. ini yang kalah bagian depan ini bosku nah, kita lihat ya bosku Ini, okay. kita lepas, kita lepas ini ya. Pakai tang, kita lepas supaya bisa adik-adik biarin tadi kita lepas baut empat ini ya kita lepas oke okay. ya kita lepas semua empat baut ini iya guys lepas ini ya iya. kita lepas ini ya iya, iya iya jangan lupa kasih tanda yang uh, supaya tidak terbalik nanti pemasangan casing covernya ini ya iya. kasih tanda apa spidul atau yang lain kalau saya sih udah biasa ini juga kasih tanda supaya posisinya langsung pas tidak bongkar-bongkar lagi ya kasih spidol coret gini atau kasih spidol gini coret gini atau gimana yang penting uh, pemasangannya nanti teman-teman bosku bisa mudah ya oke okay. okay. lepas dulu ya yeah. ya oh, awas ya awas nggak boleh deket-deket tadi -deket nanti setrum. nggak takut sama strum nggak tak? takut sama strum tak? Nggak takut. Oh. Kok enggak takut sama strum Takutnya sama siapa? Ani, Ani takut. Ya. Ini kalau lepas cover ini harus hati-hati, Bosku ya. Jangan kasaran, kita main halus. Karena uh, lilitan kipas ini sangat kecil sekali gitu loh. Jadi mudah ter mudah putus ya hati-hati bagi pemula ya, ya lepas perlahan ya, ya. ya setelah itu ini rotornya ya bagian tengah ditarik perlahan oke jangan Duh. ininya dulu baru motornya salah Duh. itu jadi rotornya dulu baru ini yang lepas ya ini yang bikin panas adik ambilin puas ini banyak debu bosku ya banyak debu ya. ini yang bikin motor panas ya puas di, sisi, di, di, di timbo kita bersihkan bosku kita tiup-tiup nggak -tiup, masalah ya. ya tapi jangan lupa bosku ini dikasih tanda lagi supaya menghadapnya nggak terbalik ya motornya ini ya belitannya ini nggak uh, terbalik bukan itu lem puas Uh, jadi kalau terbalik Seperti ini posisinya Nanti uh, pemasangannya seperti ini Nanti muternya akan terbalik Jadi harus seperti ini Ya oke okay. Ya kasih tanda apa Gitu ya Spidol biasanya bosku Bagi pemula Ya harus itu Terima kasih ya Kita lepas bagian yang rusak ya. ya, ya, ya, ya. Kita bersihkan dulu ini ya, ya, Sama puas Hati-hati ya. Awas putus kumparannya Oh lilitannya ya Oke Bersihkan sampai bersih ya nggak ada debu lagi Lalu kita cek Nah ini asnya kan sudah aus nih Ya, bagaimana kita kita bersihkan aja tapi kita lihat masih masuk tolerans ausnya seberapa kita lihat kita bisa lihat dari sini ketika sudah dibersihkan nggak terlalu ya bosku ya ini berapa mikron aja uh, ausnya ya oke okay. ya, ya. karena ada bekas bekas ini ya, ya. oke okay. okay. nah kita lihat ini kita bersihkan ya. juga bosku ya, jangan lupa ya, ya, ya. terus samping sampingnya kasih ya. Pelumas ya, di sampingnya ya. ini, kasih pelumas minyak atau apa? Ini biasanya kering, bosku. Akibat, akibat kering, Iya enggak eh, ada minyak sama sekali. Sebenarnya ini harusnya ada minyak ya di bagian kapasin ini, ya. Ya, ada minyak. kita kasih pelumas. Oke, ya. oke. Okay. Okay. di bagian ini. Kalau orang awam bosku biasanya dikasih pelumas di bagian ini aja di bagian tengah. Hah? Bagian sini aja. Lah, itu kurang efisien. Akhirnya ya. macet lagi. Iya. Ya. Kita kasih pelumas di bagian dalamnya ini juga. Ya. ya Kalau bisa ya. kasih minyak sama eh uh, atau stand pad, bisa disebut stand ya, pad ya. ya. ya. Oke, okay, eh, kasih minyak. Okay. Sampai benar-benar basah. Oke okay? biar lebih awet bisa bertahan agak lama bisa-bisa selamanya yang gitu loh bertahannya karena dari pabrikan ini minyaknya kurang memang enggak tahu desainnya kurang atau gimana enggak tahu saya biasanya kurang ya udah cukup basah kan ya ya kelihatan basah tak di Inggris bentar Kita kasih grease, bosku. Kelihatan ya, grease ya, kita ambil ya, secukupnya. Jangan terlalu banyak, nanti malah menjum Apa menjadi kotoran debu? Kita taruh di samping-sampingnya, nggak usah di tengahnya. Oke, di tengahnya biarin. Uh, ini grease, sistemnya nanti uh, akan kena panas as, kena putaran itu, kena putaran apa asnya itu akhirnya panas dia akan leleh leleh akan melumasi asnya itu sendiri makanya kita taruh samping kalau ditaruh tengah nanti dia akan uh, belum sampai sempat meleleh dia kena debu akhirnya dia jadi keras ya ingat bosku ya kalau ada pertanyaan ya silakan tinggalkan komentar ya setelah itu kita pasang perlahan ya hati-hati lagi sekali lagi saya tekankan harus pelan-pelan supaya tidak ada kendala yang lain timbul ya sebenarnya masalah ini sepele kita pasang lagi motornya ya awas jangan terbalik ya ya ini kalau pasang yang gini terbalik ini posisinya di atas lah seperti ini ya tadi oke urutannya usahakan semua bersih ya bosku ya bagian depan belakang ya bersih kita masukkan asnya ya perlahan oke udah taruh dulu ini bersihkan juga bosku bersihkan juga supaya tidak lah ini, ini akan kering juga, ya. Kita kasih minyak juga, biar tidak kering. Ya, nggak apa, apa banyak, pokoknya enggak nggak berlebih lah. Takutnya kan netes-netes notos, -notos uh, apa uh, jadi kotor semua kipasnya, ya. Pokoknya nggak berlebih lah, kasih banyak apa-apa. Tapi nggak berlebih ya? Karena berlebih itu sangat jelek sekali ya. Kita ambil grease lagi ya, dikit aja ya, secukupnya. Oke, kita olesin ke samping-sampingnya, yaitu tadi supaya dia meleleh pada saat kena panas. Akhirnya, dari jadi belumas dia nggak bakal macet lagi. Oke. Oke. Okay, setelah sudah kita pasang. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Kita pasang pelan-pelan ya. Maaf videonya uh, bikinnya sendiri jadi fokusnya kurang. Nah, hati-hati ya. Udah oke okay, ya? Udah kita pasang, oke. Okay. Kita pasang bautnya sekarang yang kita lepas tadi sebanyak 4 picis, ya ini ya kita pasang, Bapak, Ibu, ayah, aku, pasang. oke Masa sama pelajar, bosku ya. Biasanya, setelah kita pasang seperti ini, kita pasang covernya seperti ini. Setelah habis dibongkar, itu as ini agak seret, gitu loh. Diputer tuh susah-susah seperti ini lah. Ketika susah, jangan dibongkar lagi, bosku. Ya, ketok aja pakai obeng dan bawah, atas, kanan, kiri. Ya, kita puter, kita lihat rotasinya. Ya, kalau sudah enak. Tidak perlu lagi di nah nah kelihatan ya kita pasang biar lebih kelihatan kita pasang ininya apa uh, pennya bagi para pemula ini video saya bikin memang khusus bagi para pemula yang udah ahli uh, maaf jika ada kekurangan video saya ya ini saya bagi uh, para pemula saja. Kita sama-sama belajar Bapak, ya. Oke. ibu Oke okay. okay, ya. Kita ran dulu. Kita, kita coba dulu. Udah Bapak, bisa, ibu, ibu, ibu, ayo, kita bisa putar ya Gitaran ya ayu uh, ya ayu ya. ayu Tiga ya. Oke okay. muter Mantap bosku ya, bosku. Pastikan gak seret lo ya ini ya Iya, bosku Jangan lubang kembali ini nih Sesuai posisi awal Tadi sesuai tanda teman-teman sendiri Saya sih sudah gak pakai tanda Tapi saya masih belajar Oke okay? Jika ingin Apa namanya Pasang perlahan lagi bosku ya, ya ini bautnya hati-hati uh, kebalik ya soalnya bautnya biasanya dikasih yang panjang atau itu takutnya akan 10 nya ya Kembali aja sesuai posisi lagi kasih tanda biar lebih gampang oke okay. oh ini two Oke okay, bosku Sengaja videonya enggak saya potong Karena saya tidak mau Ada postingan saya Yang hoax dan lain-lain ya Tonton sampai habis bosku ya Kalau kurang jelas Sekali lagi kurang jelas Silahkan Tinggalkan komentar Oke okay? Maaf, videonya tadi terputus, memorinya udah penuh. Ini, tak ulang lagi ya? Ini masang kapasitornya di sini ya? Tadi kan dilepas sama orangnya ya? Oke, rapiin kabelnya supaya tidak nyangkut nantinya. Oke, ya. kita lihat apa yang kita dapat ini. Dan ini dulu ya oke okay. kita pasang kita ambil bautnya. ada empat ini kita pasang covernya bagian depan dulu Oke kita pasang dulu Covernya Oke kencangin kita sama-sama belajar bosku ya udah udah terpasang, terpasang covernya bagian belakang ya Oke okay, sudah terpasang ya pastikan kenceng Kita pasang ini bosku ya, ya Kita pasang ini Ini ada bautnya ya jangan lupa pasang ke sini ya, terpasang paling-palingnya. Jangan lupa, ini kan ada kawakan ini ya, ya itu posisikan di sini ya. Ikut asnya ini ya, ya. Nah, ikut asnya ini ya. Ikannya itu. Nah, udah. Oke. Kita pasang penguncinya. Jangan lupa. Perlawanan muternya, perlawanan jarum jam. Oke, okay. kita pasang covernya sekarang, Bosku. Kita pasang covernya, cara pasang covernya nggak perlu sulit-sulit, Bosku. Kita pasang dulu yang bagian depan. Oh, bagian ini satu persatu, oke. Okay. biasanya nggak enggak, enggak enggak jadi kita nggak perlu melepas baut ini ya pasang seperti ini tapi harus hati-hati takutnya patah ya oke okay. oh, oke okay, terima Oke udah terpasang ya bosku. Kita periksa lagi. Ya. Oh dijaring sama orangnya bosku. Kita, ya. kita kencengin dulu. Pak kencengin dulu nih baunya biar uh, keras. Kita bisa terlepas lagi. Biar kamu udah lepas lah ya udah cukup nah ini rupanya di ongkek ongkek orangnya kita kembaliin lagi oke okay. kita coba bosku oke okay, nyala bosku ya oke okay, nyala nyala bosku ya oke okay. Ya, normal ya. Ya, ini. ya. Nah, ini udah normal ya bosku. Ya, ya. ya udah normal bosku ya. Kelihatan bosku ya. Oke. Hmm. Matikan. Hmm. Nah, hmm. Jika hmm. ada kekurangan dari konten saya ini mohon maaf ya e, jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari video saya ini silakan diajukan di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe e, kalau bisa di share ilmu kita e, semakin kita banyak-banyak membagi ilmu kita semakin banyak yang kita dapat oke